Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, good afternoon, and good evening for all students Kali ini kita akan membahas materi bahasa inggris cause and effect Yaitu adalah sebab dan akibat Ini adalah materi yang cukup menarik Karena materi akan uh, terus continuous digunakan Akan terus digunakan secara terus menerus Baik itu nanti akan berada di setiap uh, kalimat, baik itu wacana maupun tes-tes yang akan kalian hadapi. Juga pasti ada juga di kalimat-kalimat bahasa Inggris tentunya, maupun bahasa Indonesia juga ada tentang sebab-akibat jika berada di dalam keseharian. Musik. Oke, okay, kelas Nivek ini adalah salah satu materi pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 12 dan video ini saya buat dan dedikasikan untuk siswa sisi saya di SMK Pesisir Samboja Oke, okay, untuk materi ini Uh, saya harapkan juga nantinya siswa akan bisa sedikit memahami, bahkan kalau bisa lebih Untuk berpikir lebih kritis, untuk bisa lebih dengan tepat menentukan Mana itu kaos mana itu effect, mana itu sebab, atau mana itu akibat Oke, okay, first of all, kita akan sama-sama mendefinisikan apa itu kaos uh, dan apa saja itu effect untuk yang pertama, cause itu adalah the reason or motive for an action ya, Artinya adalah cause itu adalah alasan atau motivasi atau dorongan untuk suatu kejadian Dan hasilnya otomatis adalah result atau conclusion of an action Yaitu adalah hasil atau akibat yang didapatkan oleh Action tersebut atau kejadian tersebut. Kemudian cause itu sendiri adalah alasan atau why atau kenapa something happen, kenapa suatu itu terjadi. Dan otomatis efeknya adalah apa yang akhirnya terjadi. Sampai sini cukup jelas. Di sini ada kata-kata why, kenapa, kemudian apa yang sudah terjadi. Jadi ini adalah kaosnya dan ini adalah efeknya, hasilnya. Kemudian yang berikutnya, Kaos itu selalu happen first. Selalu terjadi pertama kali. Kenapa demikian? Karena kalau pepatah lama bilang tidak ada asap, kalau tidak ada api. Jadi kalau ada asap selalu didahului dengan yang namanya api. Kemudian efeknya sudah jelas happen due to action. Ya, sesuatu yang terjadi karena action, karena tindakan. Dan ada example-nya. Contoh it rain. Saat ini hujan atau ini hujan karena hujan. Maka efeknya adalah I got wet. Saya basah atau saya basah kuyup. Oke, okay, sampai sini sederhana ini saya harap sudah cukup mulai memahami, sudah mulai ada gambaran apa itu cause and effect. Next, di sini kita akan fokus kepada how to find a cause, ask why did this happen? Kemudian to find an effect, ask and what happened? For example, I rain so I got wet ya di sini kita akan mencari tahu uh, saya harapkan uh, penonton atau viewer dari video ini baik itu siswa saya maupun yang lain setelah menonton video ini akan sedikit memahami atau memberi, mendapatkan pemahaman Bagaimana mendapatkan atau mencari tahu tentang kaos dalam satu kalimat kemudian bisa juga menentukan efeknya dari kaos tersebut yaitu, a lead to be and then cause lead to event. Oke, okay, ada beberapa signal word yang uh, memang diikutin atau dimasukkan atau mengikuti kalimat dari atau penjelasan tentang kaos tersebut. Jadi ada kaos, ada penyebab atau sebab yang diikutin oleh conjunction atau kata-kata yang sudah ditentukan for example because since for as the reason for on account of bring about give rise to created by contribute to lead to due to for this reason unless jadi ini adalah conjunction atau signal words yang selalu mengikuti kaos Kemudian bagaimana dengan effect? When we talk about an effect, Ketika kita berbicara tentang effect Atau hasil dari satu kejadian Resulting from a certain kaos Hasil dari penyebabnya tadi Kaosnya tadi Kita akan menggunakan signal word sebagai berikut As a result Then hence for this reason Therefore outcome so consequently finally and another two jadi berikut adalah conjunction atau kata-kata penghubung atau signal words yang mengikuti cause maupun event oke okay, now saya example of cause and effect relationship jadi kita akan menjabarkan hubungan antara cause dan effect dalam suatu kalimat for example the first sentence kalimantan honey black bear are also extinct because people kill too many of them kalimantan honey black bear itu mungkin uh, siswa-siswi saya di SMA pesisir akan tahu apa itu kalimantan honey black bear itu adalah beruang madu hitam yang mungkin banyak terdapat di Kalimantan Timur are almost extinct hampir punah because karena orang-orang membunuh mereka terlalu banyak. Jadi, uh, relationship antara cause and effect di sini untuk cause-nya adalah people kill too many of them, effect-nya adalah Kalimantan honeyback Kalimantan honey black bear are almost extinct. Jadi kalimat tersebut bisa kita bagikan mana itu cause, mana itu effect, dan di sini sudah jelas uh, dari dua kalimat ini disatukan oleh because atau conjunction atau signal word dari cause. And next kalimat kedua atau the second sentence, haze is caused by massive forest burning. Kabut asap atau kabut disebabkan oleh pembakaran hutan yang masif atau yang besar besaran. Jadi jelas di sini cause-nya sendiri adalah masif forest burning, sedangkan effect-nya adalah haze, dan nya adalah caused by. Disebabkan oleh. Di sini jelas kabut disebabkan oleh Massive forest burning Jadi mana sebab mana akibat sangat jelas dikarenakan adanya conjunction atau signal words yang mengikuti uh, cause atau efeknya Kemudian kalimat ketiga since they are in love they forgive each other's mistake sejak mereka jatuh cinta mereka memaafkan kesalahan satu dan lainnya atau satu sama lain. Kemudian relationshipnya, cause-nya adalah they are in love. Kemudian effect-nya they forgive each other mistake. Dan kemudian ada early man learn to grow food, and as a result, they life became become became earlier mohon maaf bukan become tapi became easier di sini adalah pasten di sini adalah early man maksudnya adalah orang zaman dulu atau orang tempo dulu atau bisa dibilang orang purba learn to grow food belajar menanam makanan atau bercocok tanam and as a result dan untuk hasilnya mereka hidup lebih mudah di sini dari kalimat ini saja sudah jelas mana itu cause mana itu efek iya, cause nya adalah early men learn to grow food dan efeknya adalah their life become easier atau became easier Sorry. now let's take a look at the sentence structure of cause and effect for due do because of owning owing to and thanks to are followed by a noun. Untuk kata due to, because of, owing to, dan thanks to itu selalu diikutin oleh kata benda atau noun. Kemudian untuk uh, conjunction because, since, as, for are followed by a verb. Yaitu kalimat since because as for dan atau as a result of Itu selalu diikutin oleh verb atau kata kerja Kemudian sekarang kita lihat pada example atau contoh kalimat Owing to our hard work and intelligence We won the trophy sini jelas owing to akan selalu diikuti oleh kata benda atau noun Nounnya sendiri adalah our hard work Hasil kerja keras kita, hasilnya adalah noun Jadi disini cause-nya Cause yang ditambahi oleh conjunction owing to Maka diikuti oleh noun atau kata benda yang nantinya ber efeknya sendiri adalah we want the trophy. Jadi hasil dari kerja keras kita adalah trophy atau penghargaannya. Kemudian the second example, thanks to Budi and Ida's effective planning. The event went well. Di sini juga jelas, thanks to selalu diikutin oleh kata benda atau noun. Di sini adalah noun-nya, effective planning dari Budi dan Ida adalah noun yang, diikut, yang mengikuti thanks to, yang juga berakibat atau membuat efek di event went well. Oke, okay, next, because of his hard work, he managed to get the best student's award. Karena hasil kerja keras dia, dia laki-laki di sini he managed to get the best student's words disini juga jelas because of selalu diikutin oleh kata benda iya yeah, kata benda di sini adalah his hard work, kerja keras dia yeah, bagi lagi lagi. oke okay, kemudian uh, the fourth example I have a stomach cake, stomach cake because I ate too much food saya mendapatkan sakit perut atau saya sakit perut karena saya makan terlalu banyak. Di sini sedikit berhati-hati karena uh, kata 'I' di sini sebenarnya adalah noun, tapi karena ini adalah satu kesatuan kalimat. Uh, di sini juga tidak ada tanda koma. Mungkin kalau di sini tanda koma, maka dia 'I' di sini jelas mutlak sebagai noun. Tapi karena noun disini diikuti oleh ate, ate di adalah kata kerja, maka big house ini akan diikuti langsung oleh kata kerja di sini. Jadi kalau dalam pemaparan bahasanya without I pun, tanpa kata subjek I pun, maka kalimat itu pun masih cukup jelas. Contoh, I have a stomachache because I ate too much food coba disini untuk memperjelas maka ditambahin i without koma tanpa koma jadi i ini adalah satu kesatuan dengan it maka dia menjadi verb jadi because selalu diikutin oleh verb and next there was a lot of homework and test as a result most of the students were unhappy and couldn't go anywhere during the weekend. Oke, okay, di sini juga jelas as a result selalu diikutin kata kerja. Dimana kata kerjanya? Kata kerjanya ada di sini. To be disini, to be were di adalah kata kerja atau uh, kata sambung yang mengakibatkan kata kerja atau kata kerja yang Uh, Tubi yang mengkata kerja oleh adjektif yang ada di sampingnya. Jadi sini ada unhappy and go anywhere. Jadi di sini ada dua penekanan kata kerja. Jadi di sini jelas bahwa as a result diikutin oleh verb. Oke, okay, nah kita masuk ke bagian practice atau latihan dari kalimat untuk menentukan mana itu cause, mana itu effect. Early men use weapon because they need to find food. Di sini jelas mana cause, mana effectnya. Causenya di sini sudah jelas because causenya adalah They needed to find food. Kemudian ada signal word because di sini. Ini adalah signal word dan uh, eventnya karena uh, use woven. Early man use woven because they need to find food. Kemudian untuk kalimat kedua. The glacier began to melt. Therefore, the land bridge between Asia and North America became flooded. Jadi di sini cause-nya adalah the glacier began to melt, karena glacier atau esnya mulai meleleh. Ya, maka mengakibatkan akibatnya adalah the land bridge between Asia and North America became flooded. Maka akibatnya adalah flooded. Untuk kalimat ketiga sudah sangat jelas meskipun awalnya dilihat because they want to learn about different civilization that existed archaeologists studied artifacts Karena ya karena ini sudah jelas alasan otomatis they want to learn about different civilization that existed itu jelas adalah chaos atau penyebabnya, dan akibatnya arkeologis mempelajari tentang artifacts. Dan di sini ada early man slowly started to grow food, kemudian uh, and as the result they. Their lips became easier. Di sini juga seperti kalimat contoh yang sebelumnya. Orang zaman dulu slowly, secara perlahan, mereka mempelajari tentang bercocok tanam atau menanam makanan dan sebagai hasilnya mereka hidup lebih mudah. Di sini juga sudah jelas yang mana cause-nya, yang mana effect-nya. Cause-nya adalah early men slowly started to grow food kemudian hasilnya hasil karena kaos tadi their lips became easier and the last sentence my sister were very tired because she stay up past midnight ya uh, saudara saudari saya atau sista saya uh, terlihat sangat lelah atau sangat capek karena dia tetap terjaga atau dia begadang tadi malam bahasa slang kita ya, begadang jadi uh, untuk begadang don't try this at home, karena begadang sudah dipastikan merugikan dan di disini juga sangat jelas uh, cause nya itu adalah si stay up past midnight karena dia begadang maka dia terlihat lelah atau capek. Di sini adalah cause-nya dan di sini adalah effect-nya. Dan nya adalah jelas sekali because. Oke, okay, now read the sentences and find the cause and effect. The first one has been done for you berikut ini adalah kalimat yang nantinya akan menjadi tugas kalian atau tugas para pembaca atau siswa-siswi saya khususnya kelas 11 di SMK posisi boja, tentang kaos dan efek untuk soal pertama the milk spilled all over the floor so Jen cut a mop and clean it up jadi jawabannya untuk kaosnya adalah milk spilled dan efeknya Jane mop. Ya, jadi dikarenakan milk spilled, maka Jane otomatis mop. Ya, karena susunya tumpah, jadi Jane otomatis membersihkan atau mengepel Oke, okay, for the next question atau the next sentence, Siti has planned a trip to her uncle's house because she loves her cousins. And then the third, third sentence, the greenhouse gases trap the heat in the air, so the earth become warmer. Kemudian, because the Kalimantan honey black bear were almost extinct, the Indonesian government declared them as the angry species. And the last, animals are becoming extinct because humans are moving into their habitats. Untuk soal berikut untuk nomor 2 3 dan 4 silahkan untuk siswa-siswi SMK pesisir Sampoja terutama kelas 11 silahkan melihat link untuk memasukkan jawaban pada deskripsi video di bawah. Sudah saya siapkan link untuk memberikan jawaban untuk soal nomor 2 3 dan 4 dan 5. Oke okay, uh, Saya rasa cukup sekian Thank you for your attention uh, For watching too And don't forget to Like and subscribe And also mention your class and name On comments Silakan komentar Nama dan kelas kalian uh, Sebagai first score Atau pengganti nilai untuk soal yang tadi Yang nomor 1 dan menyatakan kalian absen atau kalian menghadiri atau menonton video saya tersebut. Saya ini. Dan berikutnya untuk jawaban nomor 2, 3, 4 dan 5, silakan memberikan jawaban pada link yang sudah saya sertakan dalam deskripsi video di bawah. Oke, okay, thanks for all, thanks for watching. Thanks to you. stay tune on English for English with Mercy and goodbye.